Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, be lovers, dan Leslar Lovers dimanapun kalian berada Selamat siang, kembali lagi di Fatih hadir untuk memberikan kabar terbaru Kabar baik dan tentunya kabar terhangat dari idola kesayangan kita Lesti dan Rizky Bilar Sebelumnya para sahabat, bagi kalian yang baru menemukan channel ini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 Baiklah sahabat untuk menemani santai siang kalian saat ini kami juga menyuguhkan info-info menarik dan vitamin bahagia dari idola kesayangan kita Diawali dengan info resmi dari SCTV satu jam yang lalu Menginformasikan di akun media sosial Instagram sahabat, Bunda Lesti tentunya resmi Ini fix akan tampil di SCTV dalam acara SCTV Music World 2023 ini perdana Lesti Kejora kembali tampil di layar kaca SCTV kita simak persahabat informasi yang ditulis langsung oleh SCTV sudah banyak yang rindu dengan penampilan Lesti di atas panggung sekalian kalian bisa lihat Lesti Kejora tampil kembali di layar kaca SCTV Saksikan penampilan perdana Lesti Kejora di SCTV Music Award 2023 Hari Selasa 9 Mei 2023 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat live di SCTV Jangan sampai lupa persahabat dicatat untuk penampilan Lesti itu hari Selasa tanggal 9 mulai pukul 8 malam atau pukul 20.00 waktu indonesia barat secara langsung disiarkan di SCTV ini kabar baik, ini kabar yang sangat bahagia sekali buat kita semuanya yang selalu menunggu penampilan Lesti di TV ini perdana akan kembali tampil persahabat dalam acara SCTV Music World 2023 Begitu banyak komentar-komentar positif diberikan Di antaranya dari Lesti Story Masya Allah ditunggu banget nih Min, gak sabar Wow, semuanya gak sabar banget ya Menyaksikan dan melihat penampilan sang kejora di layar kaca Kemudian juga persahabat ya ada tanggapan dari Lesti Alfati ini. nih Amin, Abang El undang buat baca nominasi dong, katanya tuh, insya Allah. Mudah-mudahan saja ada kejutan ya dari idola kesayangan kita. Alhamdulillah, ini kabar yang sangat membahagiakan sekali. Semoga Bunda Lesti terus bersinar dan makin sukses pastinya. Berikutnya, persahabat, kita lihat informasi untuk voting sementara di ajang SCTV Music Award update like instagram penyanyi dangdut paling ngetop bunda lesti mendapat 855.532 like dan untuk avan berada di nomor 2 dengan voting 471.087 like dan untuk kategori lagu dangdut paling ngetop alhamdulillah lesti berada di puncak Mendapat 440.537 like, dan di nomor 2 ada Rara. Dan untuk kategori video klip paling top, Bunda Lesti Alhamdulillah berada di nomor pertama. Dengan voting 236.678 like, dan di nomor 2 ada Wiodra Lewat aplikasi media Facebook Persahabat ya untuk kategori penyanyi dangdut paling ngetop Alhamdulillah Bunda Lesti Kejora juga memimpin dengan perolehan voting 4534 like di nomor 2 ada Avan dan untuk kategori lagu dangdut paling ngetop Lesti juga tentunya berada di nomor pertama dengan voting 4127 like di nomor 2 ada Sri Devi dan untuk kategori video klip paling ngetop Bunda Lesti memimpin dengan voting 3900 like di nomor 2 ada Leodra Kemudian untuk lewat Twitter, Alhamdulillah persahabat Dia Buddha Lesti Kejora juga mendapatkan voting 975 like berada di nomor pertama, di nomor dua ada Avan dan untuk lagu dangdut Lesti juga memimpin dengan voting 966 like dan untuk video klip paling ngetop juga memimpin dengan voting 924 like. Mudah-mudahan bisa borong piala penghargaan. Semangat untuk kita semuanya. Berikutnya kita lihat di persingannya Pak Sandi Harga Uno Ini beberapa hari yang lalu mengunggah momen live bareng Lesti dan Bunda Lesti Kejora pun bersabdi ya, tentunya. Berkomentar di postingannya Pak Sandi Dengan mengatakan Masya Allah Bapak Ini Masya Allah banget emang dalam kesengan kita selalu bikin bangga dan kagum Walaupun di luar sana Begitu banyak orang-orang yang tidak menyukai juga Terus abad ya Salah satunya ada komentar Ini komentar di postingannya Pak Sandiaga Uno Yang disematkan oleh Cikwe Di sini ada dari Auzena Falika berkomentar auto unfollow Sandiaga Uno ketika melihat postingan ini karena gue sudah muak sama drama hidup bocah ini ini komentar yang tidak baik banget persahabat ya hingga mendapat tanggapan kita lihat di sini ada sebuah kalimat panjang manusia kayak gini nih kira-kira punya muka nggak sih guys kasih kaca gih kalau mau unfollow tinggal unfollow pakai lapor laporan segala katanya tuh SDM rendah Alzena memalukan. Muak tapi kepo LOL katanya tuh persahabat. Yang ngurusin drama orang lebih baik lo ngurusin kantong lo buat makan besok lo katanya tuh. Emang ada aja nih kelakuan netizen yang selalu saja membuat geram warga Konoa. Mudah-mudahan Lesler selalu dilindungi dari orang yang tidak baik. Berikutnya juga persahabat. Vitamin sudah disuguhkan di channel YouTube-nya Entertainment ini. Masya Allah. Ketika abang El lagi main tamia bareng dengan Panda dengan Bang Rico juga. Ini momen yang sangat ditunggu juga Persahabat ya oleh warga kuno Apalagi ketika abang L lawak nih Persahabat ya. ini persis banget Dengan papaknya Masya Allah pokoknya sehat bahagia terus Dan leslar entertainment terus